Oke yang pertama yaitu menembak dengan cara posisi berdiri ya sahabat bideler untuk uh, Selanjutnya perhatikan dalam posisi berdiri senapan harus benar-benar lurus sejajar dengan bahu Hey sahabat bideler kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur Oke kembali lagi bersama saya di channel kesayangan para sahabat bideler yang ada di rumah Oke kali ini di video ini saya akan mengulas posisi cara menembak yang baik dan benar di video ini. Berikut ada tiga posisi cara menembak yang baik dan benar yang kami lakukan di Jaya Air Rifle. Oke, simak videonya dan check it out. Oke, yang pertama yaitu menembak dengan cara posisi berdiri ya, sampai untuk uh, selanjutnya perhatikan dalam posisi berdiri senapan harus benar-benar lurus sejajar dengan bahu. Pastikan bantalan popor pas dengan bahu seperti ini Kemudian, tangan kiri menyangga bagian senapan seperti ini Dan yang terakhir, tangan kanan berada di popor serta jari tangan kanan berada pada area trigger atau picu Oke lanjut, untuk yang kedua, cara mendembak dengan posisi jongkok Untuk posisi jongkok, sebenarnya dalam posisi jongkok ini hampir sama dengan posisi berdiri hanya saja posisi tangan kiri berada sejajar dengan lutut seperti ini selanjutnya siap untuk ditembakkan kemudian untuk yang ketiga yaitu cara menembak dengan posisi tengkurap nah di posisi ini memakan banyak tempat tapi sangat akurat langkah awal posisi senapan sejajar dengan bahu kemudian tangan kiri menyangga bagian depan senapan seperti ini dan tangan kanan berada di posisi popper dan trigger sekarang siap untuk ditembakkan nah itu tadi video bagaimana posisi cara menembak yang baik dan benar dari The dan sebenarnya masih banyak lagi cara menembak yang baik dan benar, tapi posisi tiga posisi tadi yaitu posisi yang sering saya gunakan dan juga tim JerryFull gunakan untuk uh, menembak sasaran. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi sobat peddler yang ada di rumah. Oke, jika sobat peddler ingin bertanya atau request uh, tentang video yang lainnya, bisa langsung. Tulis di kolom komentar di video kali ini Oke okay, mungkin cukup sekian dari saya Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, and subscribe Channel saya Air Rival Oke okay, cukup sekian dari saya Terima kasih dan salam dealer